Nabi Muhammad SAW tampak bahagia Dan tidak pernah tampak bahagia seperti hari itu Disitulah kemudian sahabat nanya Ya Rasulullah hari ini engkau tampak sangat bahagia Semenjak kenal Rasulullah belum pernah lihat Rasulullah bahagia seperti hari ini Ada apa ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW menjelaskan Baru saja malaikat Jibril datang kepadaku Kemudian menyampaikan Wahai Rasulullah Tuhanmu titip salam untukmu Tuhanmu titip salam untukmu, dan berbahagialah. Tidaklah salah seorang dari umatmu mengucapkan solawat kepadamu, melainkan Allah membalas dengan 10 solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, apa solawat kita? Kita tuh nggak sholawat kan minta sholawat. Allahumma salli, ya Allah, tolong kau bersholawat. Langsung dibalas. Kitanya disholawatin sama Allah Taala. Kenapa begitu? Karena tidak ada pahala yang cukup untuk mengganti sholawatnya Allah Taala kecuali sholawatnya Allah itu sendiri. Mudeng nggak? muka-muka mudeng. Paham tidak? Paham tidak ini? Spknya nggak paham nggak apa-apa nanti yang yang paham, paham. yang nggak paham memang nasibnya begitu nggak paham jangan dipaksakan jangan dipaksakan cuman saya kan harus ngasih santapan untuk semua kalangan kalangan yang paham biar dapat kalangan yang nggak paham kalangan yang nggak paham nggak apa, apa siapa tahu yang disulbinya nanti cucunya paham oh iya kadang kita tuh nggak paham tapi ini kan disulbin kita ini kan ada calon keturunan calon keturunan nih. iya diniatkan itu kan masih dititipkan di sini banyak itu nah, atau di anak kita yang ikut dengarkan nanti siapa tahu anak kita paham, gak paham cucu kita akan paham, paham? dengarkan saja aja ngomong, gak paham saya ruwet itu gak paham, gak mudeng udah gak apa-apa sami'na wa'atau'na jangan sami'na wa'atau'na sami'na bib belum paham, gak apa-apa nanti ada waktunya paham kadang sekarang kita belum paham suatu saat kita dibuat paham kalau tidak nanti anak cucu kita dibuat Paham, bahkan bisa menjelaskan jauh lebih hebat dari dari kita. Oke, saya ulangi: jadi yang solawat siapa? Allah, kita hanya minta Allah bersolawat. Lah, kalah Allah yang bersolawat, kira-kira kalau balasannya surga pantas enggak? Ya, enggak. Allah yang bersolawat gitu loh ya, mau solo diganti surga gitu kan? Ya, enggak, enggak level tuh ya, makhluk sama kholik, level enggak? Enggak diganti apa pantasnya. Ya diganti dengan sholawat juga. Allah bersolawat, maka Allah membalas sholawatnya Allah kan keren. Allah membalas sholawatnya Allah Allah sholawat satu kali dibalas sama Allah sholawat sepuluh sepuluh kali. Jadi muter gitu. Jadi yang bersolawat Allah yang balas juga juga Allah. Jadi kita enak. Ngapain modal cuman Allahumma. Jadi ini manja atau nggak manja ini? Manja Allahumma soli. Ya. Allah jawab engkau juga tak sholawati selesai begitu dapat satu sholawatnya Allah selesai tusho entek hajat kabul ya namun di atasnya sorga kok rahmat ampunan maqbiroh ya karunia angka, derajat bala mingkat semua itu dalam satu solawatnya Allah tercakup semuanya apalagi ini sepuluh ini musholloh menunjukkan apa Roh banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala Kepada orang yang mau minta Allah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Orang yang mau minta Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Orang yang mau minta Allah mengakungkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Wasallam Dari sini saya mau nanya Berarti salawat itu amal yang kecil atau amal yang luar biasa? Luar biasa nah kalau udah tahu begitu kenapa masih menganggap remeh solawat sekarang perhatikan adab doa-doa tidak akan diterima kalau tidak diberi solawat betul-betul jadi dengan dongoh sehebat apapun nangis getih nangis keluar air mata nggak ada solawatnya nggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala diawang-awang jadi doanya tuh naik ke langit, nggak nembus-nembus, muter do ini di atas nih, nggak naik, naik, nunggu di solawati baru bisa naik. Sayapnya doa adalah solah, solawat. Pertanyaan saya, sementara solawat itu doa atau bukan doa? Doa. Solawat adalah do, doa. Berarti kalau kita bersolawat kita lagi ngapain? Berdoa. Berarti kalau kita lagi solawat kita lagi make apa? Make sir senjata, kita kalau sholawat lagi menggunakan apa, menggunakan se senjata Lah kalau senjata dipakai, senjata digunakan menang atau kalah menang, kehidupan ruwet jenengan pakai senjatanya, ruwetnya nyinggir atau nggak nyinggir rezeki serat jenengan pakai senjatanya, seratnya hilang atau nggak hilang hilang, tapi senjatanya dipakai, yang jadi masalah, senjatanya dipakai atau disarungkan jarang dipakai jarang dipakai makanya ayo kita sering pakai senjata kita ini doa ini dipakai yang gampang pakai doa yang gampang daripada jenengan ngarang macam macem tor di disola, gak disolawati nggak keterima solawatan saja baca solawat tunggu apa solawat lu solawat kok doa iya lu kan solawat kan Allahumma solli jalulah ya hey, Hebatnya orang solawat tuh nggak usah minta apa apa entuk lu kok bisa lah Allah tahu kertekati mau batin Gusti mobil. Enggak usah kedawanan di hati ngomong Gusti mobil, lidahnya Allahumma sholli tolong ya Allah kau selawat pada nabi. Ya Allah tolong kau selawat pada nabi. Lidahnya gitu putus Allah jawab, aku selawat. inallah wa nabi. Aku selawat, kamu yang selawat. Iya, ya Allah tolong kau selawat pada nabi. Muter terus gitu kan. Ya udah, kamu selawat, saya kasih 10 selawat saya. 10 selawatnya Allah dia hati ada mobil katon. Gampang atau susah? Apa yang gampang? Nyatanya? Nah, kenapa kita jadi susah bersolawat? Karena iblis tidak mau hamba-hamba Allah begitu mudah memenangkan pertarungan. Iblis tidak mau hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dengan begitu mudah makanya sama iblis kita dibuat lupa solawat kemudian bahkan dimasukkan dalam pikiran kita percuma kamu kemat komit solawat solawat yang diterima itu kalau khusyuk kalau nggak khusyuk ya enggak diterima iblis solawat yang diterima itu kalau kamu punya muduk Enggak punya muduk nggak diterima iblis yang solawat itu aku yang solawat Allah yang mesti diterima nah kamu ngapain? saya cuma minta Allah solawat loh tapi kan kalau minta sama Allah itu harus pakai ah? adab yang wudhu loh itu kan minta untuk diriku sendiri aku kan enggak minta untuk diriku sendiri loh, kamu minta untuk siapa untuk Nabiku Muhammad s.a.w. nabi ku kekasih Allah masa sama Allah pakai ditanya dulu kamu wudhu atau tidak gak mungkin lah nah, kalau saya minta untuk diri saya sendiri ya persyaratan banyak ini kan mintakan untuk orang lain sedangkan Nabi bersabda doa ul-mu'min menliakhiribil qadiril gaib mustajab doanya mukmin untuk saudaranya tanpa semangatawannya kabul jenengan junub ya junub tengah mengi kok kelingan Habib Novel Allahumma Habib Novel utangnya kek tolong lunas no kabul kabul itu kenapa karena saya nggak ngerti jenengan doakan wujud jenengan mau junub kek mau wujudnya bejat seperti apapun itu ada kalimat doa ul-mu'min doanya momen untuk saudaranya kabul selesai seperti doanya madzlum doanya orang yang didolimi itu nggak nunggu harus duduk dulu wah ada orang kok diuaploki sama orang nggak salah diwajar gitu ya terus dia mau doakan yang ngoploki tadi ya yang mukulin mau doakan ngetani untuk segak situ untuk oh kenapa sedih gak teko kan ada orang yang dizolimi sakit hati gitu ya, uang ke tangan Allahumma, tolong tenggelamkan dia ke dalam bumi, tenggelam itu dalam bumi itu keretek hati yang luar biasa itu yang di, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah tapi kalau untuk minta diri kita sendiri minta rumah, minta mobil hajat macam-macam, ya minta ampunan, yoseng sopan awakmu wudhu'ah, tutup aurat, ngadepo kiblat Allahumma tolong ampuni hamba nah begitu paham tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW walaupun kita nggak punya wudhu walaupun wujud kita seperti apapun tetap diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau wudhu lo mintakan buat kanjeng Nabi kok udah kan dia kurang ajar walaupun diterima sama Allah tapi kurang ajar ke model ya mintakan untuk Nabi Muhammad SAW mintakan untuk Rasulullah SAW ya kitanya yang bagus biar Allahnya semakin senang sama kita, oh ini mintakan untuk kekasihku, dia pakai baju yang bagus, dia wudhu, dia wangi, hanya untuk mintakan buat kekasihku Muhammad SAW, oh langsung kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala paham atau paham? Nah, penjelasan salawat yang model begini ini beda atau sama dengan yang lain-lain? Ya, saya juga baru tahu malam hari ini.